Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel ini dan pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial cara menghapus keranjang belanja Shopee Nah, kalau misalkan keranjang belanja Shopee teman-teman sudah penuh mungkin teman-teman akan kepikiran untuk menghapus beberapa produk di keranjang tersebut tetapi jika teman-teman belum mengetahui cara menghapusnya silahkan simak video ini sampai selesai Oke, untuk caranya yang pertama kita buka dulu aplikasi Shopee seperti ini Nah, kemudian di sini kita masuk pada bagian keranjang yang ada di pojok kanan atas seperti ini. Dan di sini akan muncul beberapa produk yang memang sudah kita masukkan sebelumnya ke dalam keranjang. Nah, kalau misalkan kita ingin menghapus beberapa produk yang ada di sini ataupun ingin menghapus semuanya, kita bisa menggunakan fitur hapus yang ada di keranjang ini. Untuk caranya sangat mudah, teman-teman. Di sini tinggal kita pilih saja produk mana yang akan kita hapus, contohnya seperti ini. Nah, jika produk yang akan kita hapus sudah terpilih seperti ini, di sini kita bisa langsung klik bagian ubah di sini. Nah, kemudian di sini kita bisa pilih hapus. Ataupun jika teman-teman ingin langsung menghapus semuanya, di sini tinggal pilih semua seperti ini. Nah, kemudian kalau misalkan semua sudah ter kita pilih ubah yang ada di pojok kanan atas seperti ini. Nah lalu tinggal kita pilih hapus seperti ini. Yakin ingin menghapus produk? Tinggal kita pilih ya saja. Nah oke teman-teman mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Jika teman-teman suka dengan videonya jangan lupa support channel ini dengan cara subscribe dan like video ini.